Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini saya akan menuturalkan cara edit foto sweet mocha ya oke bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel saya silahkan untuk subscribe dan like nya ya karena subscribe itu gratis ya teman-teman Oke langsung saja kita ke tutorialnya Cheeky-Dots. Oke langsung saja kita ke cahaya Dan untuk pencahayaannya kita naiki plus 20 Dan untuk kontrasnya kita kurangi min 30 Dan untuk ikliknya kita kurangi saja 70 ya dan untuk bayangannya kita kurangi min 50 Dan untuk di rona putihnya kita kurangi min 100 Dan untuk hitamnya kita naiki plus 100 ya Oke langsung saja kita ke warna Untuk ukur penyak tidak usah kita atur Oke untuk di temperaturnya kita naiki plus 26 dan untuk coraknya kita naiki saja plus 6 dan untuk vibratesnya kita kurangi min 10 dan untuk kejenuhannya kita kurangi min 30. Oke langsung saja kita ke campuran atau mikolor ya Untuk di warna merah ronanya kita kurangi saja min 16 Dan untuk jenuhannya kita naiki plus 36 Dan untuk luminasnya kita kurangi min 10 Dan kita ke warna oranye untuk ronanya kita kurangi min 10. Dan kejenuannya kita naiki plus 20. Untuk luminasinya tidak usah kita atur. Langsung kita ke warna kuning. Untuk di ronanya kita kurangi saja min 100. Dan untuk kejenuannya kita naiki plus 38 ya. dan untuk luminasinya kita naiki saja 4 plus 42 oke okay, langsung kita ke warna hijau dan untuk warnanya kita kurangi minus 100 untuk kejenuhannya juga kita kurangi minus 100 dan untuk luminasinya kita naiki saja plus 40 oke okay, kita ke warna aqua untuk di warna kita naiki saja plus 24 Dan untuk kejenuhannya kita kurangi min 10 Dan luminasnya kita kurangi juga min 10 Oke kita ke warna blue Untuk di ronanya kita kurangi min 40 Dan untuk kejenuannya kita kurangi min 60 ya. Dan untuk luminisnya kita kurangi min 10. Oke kita langsung ke warna pink ya. Dan untuk di diwarna ungunya tidak usah kita atur. Langsung saja kita ke warna pink atau magenta ya. Dan untuk ronanya kita naiki plus 10. Dan untuk penjanaannya tidak usah kita atur. Dan di luminasnya kita naiki plus 10 ya. Oke setelah sudah kita atur semua langsung saja kita klik selesai atau down ya. Oke langsung kita ke efek ya. Untuk di tekstur tidak usah kita atur langsung saja kita ke jernihan kita naiki plus 68 ya dan untuk efek kabutnya kita naiki plus 32 dan untuk piknetnya tidak usah kita atur oke langsung saja kita ke Detail atau pertajam Dan untuk menajamkannya Kita naiki saja Plus 30 Dan untuk pengurangan noise nya Kita naiki saja Plus 20 Dan untuk pengurangan noise warnanya Kita naiki Plus 20 Dan untuk halusannya kita naiki plus 1 oke maka kita tunggu ya sudah jadi oke udah jadi seperti ini ya saya kalian bedakan ini untuk sebelumnya dan ini untuk sesudah ya dan jika ingin kalian salin ke foto lain bisa saja kita klik Titik 3 atas sebelah kanan ya. Kemudian kita salin pengaturan. Kemudian kita centang. Dan kemudian kita tempelkan ke foto yang ingin kita edit. Oke kita tunggu. Oke kemudian kita ketik titik tiga sebelah atas lagi ya. Kemudian kita tempelkan pengaturan. Oke. Okay, seperti ini. Oke. Okay, ini sebelumnya ya, Dan ini sesudah. Oke. Okay, jika keterangan bisa kita atur saja di cahayanya ya. Bisa kita kurangi saja. Min 10 ataupun min 30. Sesuka kalian ya. Tinggal atur saja di pencahayaannya. Bila foto kalian terlalu terang, oke, mungkin segitu saja video tutorial saya kali ini. Terima kasih sudah melihat video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa kalian untuk like, subscribe ya. Semoga video kali ini bermanfaat.